Ketika ditanya sama karena kemar rubu, malaikatnya ditertawain. Malaikat, kami itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji hanya khidmat. Terus, lah yang pinter siapa itu yang di atas, maksudnya kiyainya itu. Jadi malaikat dianggap profesional, wong bodoh kok ditakoki. Itu bisa dipakai, bisa dipraktekkan Nanti kalau malaikatnya baik ya di-ACC, kalau enggak ditaboki. tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama Mbah saya, juga sama abahnya Mbah Akhfaz Hamid Beto gitu. jadi dulu itu cerita yang beredar semoga ini tidak termasuk akhtok syai'ah atau al-akhtok ah. dulu itu Syed Hamzah bin Abdullah bin Umar ini Syed Umar ini gurunya Mbah Ahmad jadi Mbah Mun punya Mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Soeib itu ngaji sama Said Umar Satoh di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan makhfudat beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar karena kalau potongan-potongan Mas Edi kalau ngapalah itu kan minal mustahilat ini mustahilat aklan Anda. jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi mukhafadah Syarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanat-sanat yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita kita yang kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Syekh Haydar bin Hasan bin Sotakoh Tahlan bin Zaini Tahlan bin Ahmad Tahlan sampai Syablu Qadir Jilani, sampai Lewat Jalur Syed Abdul Al Mahdi, sampai Hasan Musana, Hasan Asyibti, dan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya bawa manuskrip ini mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya, pasti tidak punya ini ketika Syed ini diantara cucunya kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sotakoh ya Haidar bin Hasan Bin Tadi dijelaskan beliau bahwa Sotako ini punya saudara namanya Ahmad Tahlan yang ma'ruf, yang masyur, yang ngarang mutamimah, macam-macam ketika Syekh Mahfud atur turmusi ada yang baca At-Tarmasi ini ngaji di Mekah sebelum itu ngaji di Basoleh Darat itu ngarang kitab Alman Halul Amin Sarah Masailu Ta'lim yang dulu dikarang Karang Bafadol kemudian lebih dikenal dengan istilah khasyatat termusia atau khasyatat termasih dan diantara Syed Top yang memberi takrit ya ini original ini. diantara Syed Top yang memberi takrit saat itu adalah Syed Sodakoh ini ditulis <tuh> takri yu nukbatil mudarrisin bil masjidil haram wa um datu a'lam al-alama sayidi as-sayid abdullah bin Syed Sodakoh bin sini Sinitaklam terus uh, saat itu artinya hadal hadil ini baitun nubuwah ilm jadi sudah terkenal sekali zaman itu beliau ini Said Said Sodakoh bin Said Zaini Tahlan ini ngasih kata pengantar kitab Khasiyatut Turmusi di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud at beliau juga detail sekali ngendikan menghentikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum al Alam ma al-Hajj, Abdullah bin Marhum al Alam ma al-Hajj, Abdul Manak Naturmusi al-Jawi. Terus, cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama haromen. saya muridnya Mbah Maimun, Mbah Maimun punya Mbah juga sekaligus guruna, namanya Ahmad bin Soeb, itu ngaji sama Said Umar Shato dan di kitab-kitab sana, Said Abi Bakar Sato ini paling kecil, kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Usman. Dulu di era itu yang di antara ngaji itu, Said Abdul Hamid Al-Qudsik. Tentu sini cerita-cerita tentang betapa benar Nawabina Huhmi bena itu adalah koh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud Atur musim ngarang kitab, itu di antara yang ngasih takrit, ngasih komentar ini. amit ini Sayyidi Sayyid Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. ini di kitab uh, Khasyatu Termusi di Juz 7 jadi ketika di akhir Juz diterangkan uh, takridot dari beberapa ulama daripada uh, Sadatinal al yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau karena beliau baca betul kitab Fasyadutur Musi, Innahe adalah wa taklef aladhi yafthah suruh hilamilun. Beliau menulis limitrah darafal yamalil amilun. Fajazawu alifah aljaza alhasan di fatlihi wajudi. Wamata muslimina Muslimi nabi Pakoi wajudi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih suka. Dan kita tahu Sheikh Fasyadutur Musi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar ini dikatakan Habib Ali kalau cerita Bahasim ngaji Said Ahmad Zaini Dahlan manggak mungkin karena Bahasim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato. Syed Sayyid Abi Bakar Syato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mang secara topoh itu ndak ndak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekh Khalil, Mbah Darat dan keluarga besar Kudus Damaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan karena tokohnya memang di atas Bahasim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu Fiyasin Awai Banten itu Syekh Mahfud atau Musi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji dulu di Basoleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun terus pertama Zama Syekh Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun la'azamahu muddata asri sinin uh, beliau ngaji sekitar 10 tahun terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun dan ketika beliau ngarang kitab ini diantara teman beliau dan juga sekaligus uh, apa ya, mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodakoh bin Zaini Tahlang kemudian memberi kata pengantar ini diantaranya mensifati sahibul afam wal-ma'ani al-adzbah raqiqah asri dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid diantaranya adalah Mbahnya Mbah Akhfaz ini Mbah Baidowi juga Mbah Maksum juga Mbah Siddiq Jember juga beberapa masayih di Indonesia ini yang agak serius tentang tentang manakib supaya kita tahu bahwa inna hadal ilmadinun fangzuru amman dinakum. Nah yang penting dari sanat itu adalah profesionalitas. Sebab itu kulo seneng ceritamu, paling seneng cerita wali. Kiradi kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya tidak ketulungan. Jadi khidmat kiai itu kiai ini ngopi, kiai kopi, menonak kia ini rokok itu kalian. pokoknya wohnya terus Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama karena kemar malaikatnya malaikatnya ditertawain. Malaikat, kami itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. <laughs> Saya ini nggak pernah ngaji hanya khidmat. Terus, lah yang pinter siapa itu yang di atas, maksudnya kiyainya itu. Jadi malaikat dianggap profesional wong bodoh kok takoi? Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan Nanti kalau malaikatnya baik ya di-ACC, kalau tidak ya di-taboki. <laughs> Jadi malaikat itu juga harus dimengerti kan, di mana menatanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasif, pak pak kiai kata santri anda ini santri Jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter Jenengan, Jenengan yang jawab, yo ya aku sing jawab, itu sepanjang terus dijawab, marabuka Allah gini gini terus singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cong cong goblok, mulai mondok nanti mati. <laughs> nah ini ceritanya yang tapi penting karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah SAW kalau amal kita tidak cukup amal pidato ya disangoni. itu serawan masalah tahlil nangis ya yup tidak di depan umum kalau kita nangis, kita nangis ngaji semangat ya tidak ditolong ini -ngini. ngaji kita nangis ya ngontak meyakinkan, amal kita semua ini tidak meyakinkan yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah.